yang mana Alhamdulillah mendapatkan hadiah nih untuk anak Kang Sule nih persahabat dia ya, dan Kak Natali dari Lesti dan Rizky Bilar wow. Anak Kang Sule dan Kak Natali ini dapat kado hadiah dari Leslar Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah, barokah dan selalu diberikan kemudahan Amin Info postingan tersebut juga kita rapatkan dari akun family yang selesai 23 Banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para fans persahabat ya. situ banyak sekali yang memberikan love hitam Wow, masalah banget ya Ini salah satu bukti bahwa kecintaan dari fans sejati selalu kompak dan solid Mudah-mudahan selalu banyak dukungan doa Yang diberikan kepada idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizky Bilar Kegaber selanjutnya persahabat ini sebuah postingan nih. Wah, wow, makin gaza perbangat ya melihat vlognya Kang Sule dan Leslar yang semalam persahabat tentunya berkolaborasi mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan yang kita dapatkan dari mereka. Diunggah kembali postingan tersebut oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut. Wah, wow, bakal pecah nih vlognya. MasyaAllah banget ya, banyak sekali yang sudah nggak sabar menyaksikan vlog mereka, persahabat ya. Kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Hijau Mawar Hijau Hijau mengatakan, makin nggak sabar nunggu vlog ini dijamin seru, katanya tuh. Ini salah satu fans yang nggak sabar banget ya melihat vlog dari Leslar bersama Kang Sule. Dan berikutnya juga persahabat ya di sini ada sebuah postingan. Ini cute banget ya di daerah sejauh ternyata semalam juga dikunjungi oleh bule Prancis yang sangat cantik ini persahabat ya tentu ini adalah KTP ini underscore n tuh masya banget ya sama-sama cute Bule Prancis dan bule Turki wow masya banget ya makin tentunya bahagia banget banyak doa dukungan support dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai Leslar, masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga ke beri berikutnya. Ini ada vlog tuh, persahabatan yang wah, wow, makin seru aja ya, Kang. Sule. dan tentunya ada bule cantik juga, dan Leslar ini lagi berkolaborasi mudah-mudahan tentunya ada sesuatu kejutan yang sangat luar biasa bahagia yang untuk kita semua, amin pasti seru banget persahabatnya soalnya ada bulenya katanya tuh di kolom komentar dari akun Chelsea. tunggu saja mudah-mudahan saja ada sesuatu yang membuat kita semakin bangga kepada Leslar, dan berikutnya kita keunggahan kakak Rizky Bilar Pak sahabat ya, tentu kita flashback dulu nih ke momen yang sangat membahagiakan tanggal 17 Desember 2020 kakak Bilar mengunggah sebuah postingan foto cute bersama Leslar ketika di Ancol ini momen spesial memakai sweater, jacket, couple Pak sahabat, ya, dan memakai kacamata hitam mereka berdua Masya Allah Les dikejora, ini digendong oleh kakak Rizky Bilar Tentu di sinat sebuah kalimat, persahabat, ya, yang dituliskan di kalimat kapsen yang sangat luar biasa hingga membuat heboh para warga Konoha, persahabat. Ya. Kita lihat, Kak rezeki Bilar mengunggah sebuah kalimat berawal dari pertemuan yang tak disangka-sangka hingga akhirnya saling tumbuh rasa terima kasih ke juraku, telah menjadi sinar di kala redup. Wow, perasaan gak bisa disetting, persahabat, ya, bahagia nih tentunya. Kita semua, persahabat, melihat idola kesayangan kita Dari berawal pertemuan yang tak disangka-sangka Hingga akhirnya mereka memang saling tumbuh rasa Masya Allah, Alhamdulillah sudah tepat satu tahun Persahabat yang mudah-mudahan saja Rumah tangga Lesti dan rizky Bira Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan kita lagi ke di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Safira429 Ya Allah, gak merasa udah satu tahun pas Masya Allah, leslar semoga jodoh tim jana Langgang terus sampai mau memisahkan amin Semoga BBL sehat, lancar, sampai persalinan. Ada juga komentar lain persahabat jadi diberikan dari akun Lydia Anscar2451, flashback dong ke tahun lalu gak pernah nyangka sama sekali, hari ini tanggal yang sama, di mana tanggal 17 Desember itu adalah tanggal Leslar, mempublik hubungannya. Bahagia banget bisa ngikutin kalian berdua sampai saat ini, dan insya Allah sampai seterusnya, amin. Wah wow, masalah banget persahabat ya bahagianya luar biasa, Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik untuk Leslar Dan selalu menjadi seluruh inspirasi untuk banyak orang Oke, kabar berikutnya kita lihat juga Ini ada info dari Kak Wandahara naik malam ini persahabat anugerah KB 2021 akan hadir di Indosiar. Makin gak sabar juga nih melihat penampilan idola kesayangan karena ada kawan dahara yang tentunya akan merubah penampilan dari laci segejora akan menjadi sang di Padangdu. Wow, asal banget ya. Tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhaya sekitar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh